Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat rakyat islam yang membiarkan Allah Berjumpa lagi kita di dalam sebuah kisah Kedermawanan Rasulullah Sungguh di dalam diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik Firman Allah subhanahu wa ta'ala Adalah bagi kamu dalam diri Rasulullah Terdapat teladan yang baik Alhamdulillah 21. Kebaikan akhlak Rasulullah terkingun dalam perkataan dan perbuatan beliau sehari-hari Sampai-sampai Allah sendiri memuduhinya dalam Firman-Nya, Sungguh, engkau seorang yang memiliki budi pekerja yang agung Al-Qalam Memang hal ini tidak lepas dari tugas beliau sebagai khalifah di muka bumi Allah mengutus Rasulullah ke muka bumi untuk menimbulkan adab dan akhlak umat manusia Dalam hadis yang disebutkan Aku diutus untuk menunjangkan akhlak mulia, termasuk sikap Rasulullah yang mulia dan patut untuk diterlankan, adalah kedermawanan beliau. Beliau memberi tanpa mengharapkan balasan meskipun kondisi beliau sangat sederhana. Namun tidak membuat beliau mengabaikan untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Kebaikan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lepas dari pengalaman rohani yang pernah beliau alami ketika beliau masih sangat kanak-kanak yaitu berusia sekitar di bawah lima tahun dan masih dalam asuhan halimah atusahir ibu susuannya pada suatu hari beliau mengalami peristiwa yang amat langka dan ajaib yaitu beliau dibelah dadanya oleh malaikat Jibril untuk disucikan hatinya dengan air sungguh peristiwa tersebut terjadi ketika beliau sedang bermain dengan teman sebayanya di tempat halimah tinggal. ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril wahai Jibril Pergilah ke surga dan ambillah baskom dan kenikmas. Lalu, penuhilah dengan air dari Telaga kausar. Setelah itu, pergilah kepada Muhammad, belahlah dadanya, dan sucikanlah hatinya dengan air tersebut. Kemudian, penuhilah hatinya dengan iman dan hikmah, ketabahan, ilmu pengetahuan, keyakinan, dan keridaan. Setelah itu, kembalikanlah hatinya seperti semula. Kemudian, Jibril memenuhi perintah Allah, Turun ke bumi dengan menyerupai seekor burung Jibril menghampiri Muhammad yang sedang bermain dengan teman-temannya Jibril langsung membawa beliau terbang menjauh dari kawan-kawannya Sehingga mereka terkejut dan lari kembangannya Jibril membawa ke sebuah tanah, lapang yang di situ terdapat sebuah pohon rindang Di balkon tersebut, Nabi Muhammad SAW dibaringkan oleh Jibril Lalu berlangsunglah proses pengoperasian terhadap diri Rasulullah SAW Pertama-tama Jibril membuka baju beliau, kemudian membelah dadanya. Setelah itu dikeluarkan hati beliau dan dicuci dengan air surga tersebut. Kemudian Jibril membuang hati Nabi Muhammad SAW yang menjadi bisikan setan sehingga kemudian hati beliau selalu dilindungi dari badan-badan setan yang terbukul. Setelah operasi itu selesai, Jibril berkata, inilah hati yang selalu disucikan oleh Allah dari kecatatan-kecatatan. Dengan kesucian hati beliau lah, sehingga beliau dijauhkan dari berhati yang penuh dengan kejelekan Oleh karena itu, dalam diri Rasulullah Alaihi Wasallam senantiasa dinaungi sifat-sifat kebaikan berupa akhlak beliau Di antaranya kebaikan akhlak beliau dalam mendermakan harta kepada orang lain tanpa pamrih. Dalam mendermakan harta, beliau tidak selalu dalam kondisi banyak harta Tapi ada kalanya beliau mendermakan dengan hutang dahulu atau yang sungguh luar biasa Adalah berderma melalui keistimewaan Atau yang sering disebut Sebagai mujizat yang beliau miliki. Sahabat iqayat islam yang memuliakan Allah Demikianlah sedikit kisah Tentang kedermawanan Nabi besar Muhammad Alaihi Wasallam Semoga bermanfaat Dan menjadi teladan di dalam kehidupan kita sehari-hari Akhir kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh